Hai semuanya kembali lagi bersama Kusuma di Australia apa kabar semoga teman-teman baik-baik aja Nah teman-teman saat ini aku mau mengajak teman-teman untuk mengunjungi Botanical Garden di Ballarat tepatnya saat acara Begonia Festival nah bagi teman-teman yang penasaran ada apa aja sih di acara Begonia Festival di Balarat ikutin yuk videonya aku bersama mama mertua Hello. let's go let's have a look sekarang kita coba lihat-lihat ada apa aja di acara Begonia Festival di Balarat. Balarat Begonia Festival adalah acara yang diselenggarakan pemerintah Kota Balarat sejak tahun 1953. Untuk mempromosikan Kota Balara, festival ini biasanya diadakan pada bulan Maret saat memasuki awal musim gugur. Nama Festival Begonia diambil dari kata Bunga Begonia karena festival ini memang memfokuskan pada pameran bunga-bunga yang berada di daerah kebun raya. pameran bunga-bunga langka, Festival Begonia juga diramaikan oleh berbagai macam aktivitas seperti parade, Live music Dan beraneka ragam jajanan yang teman-teman bisa beli di tempat acara ini Jadi selain kita bisa melihat keindahan koleksi bunga-bunga yang ada di taman kota ini Kita juga bisa menikmati hiburan yang ada di acara tersebut A little sort of mini begonia. Mm -hmm. Oh, I got this one. Oh, I got this one too. Aku punya ini teman-teman di rumah. <laughs> Bersama Mama Mertua, say hello. We are at Begonia. Apa <laughs> kabar? We are at Begonia Festival. Yes lovely weather, beautiful flowers with beautiful mantel. oh terima kasih. <laughs> let's go nah ini kita ada di glass house teman teman ya tadi kita melihat bunga-bunga um, yang display ada di glass house ini cantik-cantik sekali sekarang kita lihat lagi ada apa di acara begonia festival ini nah ini juga ada yang menjual tanaman mari kita lihat jual bunga begonia aku sudah punya di rumah oh wow oh, that's cheap <coughs> nah. nah ini harganya 10 dolar teman-teman karena seguruah loh dan ini ada yang besar juga. Thank you, thank you. You'll see Costa and I have heads radio, not TV. domba. Namanya lamb's ear, kuping domba, teman-teman. Ini daunnya sangat lembut sekali, makanya dibilangnya selembut kuping domba. Nah, teman-teman, ini mama mertua lagi pesan minuman ya. Dan kita akan uh, makan siang juga. Yeah, we'll be Oh, Ada bunganya, teman-teman. <laughs> cheers, cheers. <laughs> Sekarang kita menuju meja. kita akan makan di sini teman-teman. Mama mertua pesan makanan. adalah apa ini? makanan Istanbul. ada lamb, ada chicken, ada spinach. Cheers. Cheers. Mari kita coba. Hmm. hmm. Very sweet, mm, yummy, yummy, yummy. Terus ini rasanya um, kayak ada rasa raspberrynya gitu. Terus di atas ini kayaknya tadi dicampur sama lemon ya, ada ada lemon juga. Jadi kayak sweet and sour gitu teman-teman. Terus di atasnya dikasih begonia flower, bunga begonia. Dan ini makanannya sudah datang. Ini makanan Turki ya yeah. itu Seperti ini That's big Harganya 15 dolar teman-teman Dan itu mama mertua Masih ngambil pesanan satu lagi Sebenarnya satu tadi cukup ya Tapi karena mama mertua nanti kita bisa Apa? Um, tukaran gitu Jadi yang ini Ada lem Daging domba sama campur sama bayam Juga campur sama keju Nah kalau yang ini Satu lagi Ada ayam Sama um, apa Bayam dan juga sama keju So which one which mom Which one is lamb This Which is one lamb. is oh, that This lamb is Yang ini adalah yang ayam Mari kita coba ya teman-teman Mari makan Have to let it cool Yeah, I want like to try it. Oh, nice. No, it's, it's, it's hot. It's <laughs> hot. Yeah, it burn my hand. Too hot. Too panas. Too panas? <laughs> panas sekali, mom. No? Hmm. Panas sekali. Panas sekali. <laughs> <Yeah>. Panas sekali. <laughs> Teman-teman, ini di depannya atau di seberangnya botanical garden, kita ada Lake Windery, ada Danau. Oke, kita dan ini kita menemukan Swan. Teman-teman, itu dia video tentang Begonia Festival di Ballarat, Australia. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan aku berharap teman-teman juga bisa berkunjung ke acara Begonia Festival di Ballarat selanjutnya. Thank you everyone for watching. I'll see you on my next video. Bye bye. bye, -bye.